Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Langsung mendapatkan cidukan yang sangat Masya Allah banget ya Ekspresi dari Baby L, Bunda Lesti, dan Papa B Masya Allah Ini sama persis persahabat ya Ekspresi cute dan sangat-sangat menggemaskan, Masya Allah Bisa kompakan begini ya ekspresi dari Lesler Family Alhamdulillah Selalu mendapatkan kebahagiaan walaupun lihat ekspresinya persahabat ya Kita bahagia sekali Mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu sehat Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kita lihat juga persahabat ya Kelima caption yang ditulis oleh akun UMD Masya Allah Abang El kompakkan sama pandanya Terinya unyu-unyu katanya tuh Masya Allah hingga komentar pun tentunya Banyak sekali diberikan diantaranya dari akun Naira.putri.5667 mengatakan Ini konsepnya kembar tiga leslar Katanya tuh wow. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Safety Link Kaputri mengatakan Masya Allah Kok makin gemes katanya tuh persahabatnya Emang luar biasa ekspresi mereka leslar selalu membuat kita happy Alhamdulillah, Masya Allah mudah-mudahan, pokoknya selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya ada cidukan momen saat mereka tentunya di tanah suci ini light post bersahabat. ya walaupun tentunya cidukan light post, kita merasa bahagia sekali melihat meslar dikelilingi oleh orang-orang baik Masya Allah, apalagi BBL, persahabat ya Tentunya kita lihat ekspresi lucunya Menatap wanita yang memakai tentunya baju putih Wow, ini cute banget persahabat ya Alhamdulillah selalu mendapatkan cidukan-cidukan Dari orang-orang baik juga, masya Allah Kita lihat persahabat Begitu banyak juga komentar yang diberikan dukungan ini Diantaranya ya, dari akun Instagram Priyonukroho 121398 Abang Fatih Bilai Awas Nin Jangan deket-deket Papa Fatih Katanya tuh ya Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Naila74 Mengatakan Masya Allah Fatih Bucin sama Papa ya Saya selalu bahagia selalu Lesler Family Amin Luar biasa Begitu banyak support Dukungan dan doa Doa baik Yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Untuk selanjutnya juga bersahabat perhatikan Ini ada wawancara Tentunya bersahabat ya Bersama bapak pengacara Ini mengenai tentang Lesti dan Rizky Bilar Luar biasa lesti. Memang di luar sana Begitu banyak orang-orang Yang mensupport Hubungan Lesti dan Rizky Pilar salah satunya pengacara ini Persahabatia, ya? dengan kekuatan cinta Lesti dan Rizky pilar Persahabat, Masya Allah mereka dipersatukan kembali dan yang membuat kita bangga dan kagum ya dengan kesabaran seorang Lesti kecora yang luar biasa Persahabat, ini juga disampaikan langsungnya oleh bapak pengacara ini. Ya Allah, Lesti dan Bilar emang bisa dijadikan contoh baik dengan kekuatan cinta. Mereka bisa dipersatukan kembali karena Lesti dan Skim Bilar ini masih saling mencintai. Ini poin penting banget, tersahabat. Kita lihat momen ini pun diunggah kembali oleh akun Kak Rasa. 24. kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini. Masya Allah, Amin. Kekuatan cinta Leslar sangat luar biasa. Semoga Leslar abadi til jannah, Amin. Masya Allah. Kita lihat juga di beberapa tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari Akun Yanti Pinky mengatakan, Bapak ini bukan sih yang kemarin bilang kasus Vena beda sama kasus Lesti Bilar. Kita lihat jawaban dari Kak Rus. Betul, ini pengacara dari Togarsitomoran SHMH Tuh, persahabat Ini juga yang menyampaikan Yang bilang bahwa kasus Mbak Vena dan Ferry Itu beda sama kasus Lesti Rizky Bilar Ini pengacara loh, bersahabat yang menyampaikan ya Kita lihat juga tentunya komentar lain dari akun Instagram ms.dian2407 Kekuatan cinta dari Lesti Bilar itu kuat Insyaallah cinta mereka awet Sampai menjadi kakek nenek jodoh Dunia akhirat di surganya Allah Amin ya Allah Doa-doa baik selalu kita aminkan Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT Untuk selanjutnya kita ingin ke fashionnya Papa Bi, ya para sahabat ya Baju yang dipakai oleh Papa Bilar tentunya saat bersilaturahmi dan meeting bersama Rudi Salim. Ini bukan kaleng-kaleng bersama ya. dia untuk baju yang dikenakan oleh Papa B. Ini mereknya Alexander McQueen, dibanderol seharga juta. Wow. Harga yang sangat luar biasa, berkah barokah, mudah-mudahan juga rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya Amin untuk berikutnya para sahabat kita lihat di unggahan Bang Bobi satu jam yang lalu sahabat memperlihatkan ada tentunya foto atau buku sebuah apartemen Bandung Technoplex living apartemen namun itu bikin juga kalimat yang diunggah. Alhamdulillah, semoga dilancarkan. Wow Masya Allah. Kita doakan, mudah-mudahan lancar. Apapun itu, Bismillah, para ya. Apa mungkin keluarga besarnya Papa B lagi membeli apartemen? Masya Allah, mudah-mudahan Selalu dipermudah, diperlancar segala urusan idola dan keluarga besar Amin Dan pastinya persahabat kita juga masih menunggu kabar baik berikutnya Hingga cedokan vitamin terbaru dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Lestlar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Saya mengucapkan terima kasih